Mata air sendang Pelus merupakan salah satu potensi alam yang ada di desa Rogodadi, kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Air yang keluar dari celah batu gamping di bawah perbukitan membentuk sebuah sendang yang memiliki garis tengah sekitar 5 meter. Air dialirkan melalui sungai digunakan warga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan memasak. Mata air ini tidak pernah surut meskipun musim kemarau panjang tiba sehingga membantu warga desa Rogodadi dan luar desa tersebut untuk mencukupi sumber air bersih. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Keunikan yang ada di mata air sendang pelus ini adalah keberadaan pelus yang merupakan semacam ikan sidat dengan ukuran cukup besar dan biasa bersembunyi di lubang mata air dan akan keluar dari lubang jika diberi makan berupa telur goreng oleh penjaga yang juga merupakan juru kunci setempat. Sang juru kunci bernama Sukini menjelaskan bahwa orang pertama yang menginjakkan kaki di tempat mata air ini adalah Mbah Senosari. Beliau dianggap sebagai orang yang babat alas hingga menemukan keberadaan mata air ini. Setiap sekali dalam setahun menjelang ritual sedekah bumi yang digelar setelah panen musim kemarau, mata air sendang pelus ini dibersihkan dengan diambil lumpur-lumpurnya. Biasanya proses pembersihan mata air ini jatuh pada Rabu Pon Penanggalan Jawa dan kemudian acara sedekah bumi yang dikenal oleh masyarakat setempat dengan sebutan lenggeran diadakan pada hari Kamisnya atau malam Jumat Kliwon dengan menyuguhkan tujuh lagu Jawa kuno yang dianggap sebagai sesaji. Dalam tradisi sedekah bumi ini selalu ada hewan kerbau dan sudah menjadi tradisi jika warga setempat selalu iuran untuk membeli kerbau. Ritual tradisi dimulai dari tempat mata air sendang pelus dengan diawali doa dan ucapan syukur kepada Yang Maha Kuasa. Setiap tanggal Kliwon dalam penanggalan Jawa, masyarakat setempat selalu melakukan ziarah di mata air sendang pelus tersebut untuk mendoakan sosok Mbah Senosari sebagai sesepus tempat. Setiap masuk bulan suro atau tahun baru muharram, banyak peziarah yang datang dari luar kebumen, bahkan kata Sukini yang datang hingga dari Jakarta. Sukini juga menunjukkan bagaimana dia memberi makan pada pelus-pelus yang dikeramatkan tersebut. Saat memberi makan, dia sudah mempersiapkan telur goreng atau telur dadar yang sudah dicampur dengan nasi lalu dilemparkan ke mata air. Saat itu juga pelus akan keluar dan menyantap makanan tersebut. Sukini juga menjelaskan bahwa tradisi ini sudah dilakukan masyarakat setempat turun-temurun, bahkan dari zaman kolonialisme atau penjajahan Belanda hingga Jepang. Sukini ditunjuk sebagai juru kunci untuk meneruskan tradisi ini dan diharapkan tradisi ini terus ada sampai kapanpun. Untuk masuk ke kawasan mata air ini tidak dipatok biaya, namun pengunjung diimbau memberi bayaran seikhlasnya sebagai biaya makan pelus yang berupa telur goreng tersebut. Selain bisa melihat pelus yang dianggap keramat dan langka, pengunjung juga bisa menikmati keaslian alam di mata air sedang pelus tersebut, serta merasakan kejernihan airnya yang menyegarkan. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya.